Gempa hari ini mengguncang kawasan Tobelo dan sekitarnya pada 045907 waktu Indonesia Barat. Senin 10 Januari 2022. Data BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 5,5 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat pusat gempa Tobelo tersebut berada pada titik koordinat 149 lintang utara dan 127 85 bujur timur. Dilansir dari BMKG, pusat gempa berada di darat 5 km barat daya Ha Utara. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Tobelo mewaspadai potensi gempa susulan. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, guncangan akibat gempa Tobelo hari ini dirasakan pada sejumlah tempat berikut: 4 di Tobelo, 3 sampai 4 di Sofifi, 3 sampai 4 di Tegalala, dan 2 sampai 3 di Morotai.